le al señor You <laughs> are. Oh okay. Thank <laughs> you. Tidak terlihat, juga tahu Dapat disapu lagi oleh Bola-bola Bola meninggalkan lapangan pertandingan Dan terjadilah lemparan ke dalam yang Akan dilakukan di sana Dicocor keluar oleh UB Dan kita saksikan bola Meninggalkan lapangan pertandingan Dan terjadilah lemparan ke dalam Yang akan berbahaya di sana Alwi, arahkan dia Umpan dia Umar berbahaya terjadi para duta di sana malsih, babar mainkan bola berbahaya, angkat dia kerapan baju merah payu berpasrah namun dapat dikuasai oleh semai, sekali lagi bola yang berada di luar segera dicopot kan dia Ismail kenapa aman meskipun nanti sana wago dapat dikuasai mereka baik oleh Awi sudah berbahaya sana ada Ipai berputar-putar Ipai tidak sejauh bukan Ipai mau serangan baru-baru masih maaf permainan kepada Ipai kenangan dia main Jerome rumah Merti sama ponti berbahaya arah orang di Awi terjatuh Awi bola di dengan baik oleh para pengenat di YouTube dengan berwakil sana Ipantekes baru berbahaya umpan dia akan namun yang oh, tidak saksikan salah seorang pemain dari tim Putra Dua Mecew, masih tergeletak. beletang Kedengkan dia, berbahaya sudah penyar satu tendangan yang dilapaskan oleh Opan masih membantu badan salah seorang pemain dari tim Donga Dia kita saksikan oleh Berki. Kenang-kenang saja Merkir surah masih mengambil ajan Dan surah Merkir kutangkan dia di daerah jatuh pertahanan artim yaitu PES Dengkala FC apa di kuasa di di wago kita sering kamar di wago Berbahaya wago mohon ragu pengaruh masyarakat Namun dapat dicocer keluar dan kita saksikan terjadinya lempar kenalan bagi tim Putra Durame kesra masih bagi ngambil ancang-ancang dia Berki. Belantara dia boleh huang. <tis> Angka di antara di sana payu berbahaya seram masih Raid dan teman-teman sepertar kembali itu Umar salah pengelitian Umar Bola dikuasai dengan baik oleh para pemain dan tim yaitu PES Dari dongkore pindangan kita saksikan bola meninggal Karena pembetulan terjadilah lempar ke dalam yang akan dilakukan oleh Ismail Maupun terjadilah tendangan bebas akan dilakukan oleh Ismail Tenang-tenang saja Ismail masih bagian cancak Ismail datang di dimana Kota Katiksela dimana apakah bisa membuangkan golong dimana umpan dia ke mulut kawan Berbahaya Bukana sudah nanti arahlah dapat dibuat ya kita saksikan pelanggaran dan terjadinya tendangan Bapak Akan diragukan yang amriin Arahkan diambil ke depan Dan tempat pasang bertanggung kembali sana yaitu Eh Paisalah Bapak berserah bola dibuas ini gak baik oleh keadaan dia wierni salahnya wierni berbahaya ipai masuk wago berbahaya wago sadik, kawin, Now, kita saksikan bola kain lapangan pertandingan dan dapat disapu lagi oleh nomor keunggung yaitu Yoni sudah harta dia satyoni Yoni putra dua menjadi membuka dia melebar berbahaya sudah terlalu dia boleh sudah Buka di tenang tenang masih baik berbahaya sana yaitu berbahaya ada Ipan sudah kedua dua aja lagi. Apakah tim sebaliknya Di pertama dan juga kedua, madu, di kedua Kita saksikan itu sama-sama pemain -sama. dari c like. pertahanan dan apa masih mampu Mampu, mampu Ya, kita. Himat, nomor, punggara, punggara. Nah, itu terjadi nah, ya, para ke dalam Alka dilakukan oleh para pemain Dibuang kerajaan di sama Ismail Dengan, dengan senyum, Ismail Sudah masih oh. sudah, sudah, Ismail Angka dia semakin depan berbahaya Dipotong di tengah jalan oleh ngadu itu. Oh. Tulisan, yaitu di mana angka dia di mantap kawang berbahaya dapat di. Wow. berbahaya. Ada di sana yaitu Alwi dia tengah dia berbahaya melki Sudah Sudah kita juga kami pada malam ini yang berada saya yang akan memandu pada malam Saksikan peluang MS. Baru pasrah upah karena dia tupayu. Karena dia golul tawa sujud langsung para pemain. Saat kita saksikan bola Benigas, apa pendengar? Merki salah satu pemain yang cukup rajin pada malam hari ini dan berserabat berbahaya Merki. Pota kata dia dituju dengan baik oleh Yoni dapat juga itu di. Ya saudara selamat Bayu, Bayu Namar Punggung 14, bayu. Bayu 14 dari Timopo Rangu Lomba akan dapat Berbahaya Ubin, yang berbahaya oleh Opa ke apa terjadi kita saksikan bola. Dia, saksikan bola. Saksikan bola. Cang -cang sudah dia, dia, ya, dia yang dilakukan oleh Ujik dilakukan oleh para pemain dan tim Kepala di Sadara, Adidas, Rampur, Ate, Ate. Ate. Ate. dia. Dani dia ke depan bagi pada Ya, saudara-saudara Ada Wirmi. Masih logo dari Bahai Jatuh pada Dengan tambahan tiga menit. Tambahan tiga menit babak yang kedua. Tidak menikmati oh, oh, oh. yang kedua tengah, tengah, tengah, tengah. Ya saudara semua bingung Terjadilah tendang Tidak, dia berapa, pagi, pagi, pagi, pagi. Mas, ini, tenga feña <tiped by> <Yeah. tiped by> mengguncangkan rata ini. kedua berakhir. kedua yang akan terus terlepas ke babak semifinal yaitu donara NC sudah memastikan ini lolos ke babak semifinal.